Ada banyak perkara yang kita boleh belajar dari filem Black Panther Seperti heroism tidak bergantung kepada kuasa ataupun kekuatan Tetapi lebih kepada perbuatan dan keinginan untuk membuat perkara yang betul Ini kita boleh lihat dari filem ini Pada permulaan filem ini, Black Panther bukanlah seorang hero tetapi lebih kepada senjata Wakanda semua perkara yang dia buat sebelum filem ini dan kebanyakan semasa filem ini adalah untuk mempertahankan Wakanda. Hanya pada penghujung filem ini apabila pendiriannya berubah, barulah dia boleh digelarkan sebagai seorang hero. Sebab dia bukan lagi memikirkan keselamatan Wakanda tetapi seluruh dunia. Tapi ada pengajaran yang lebih besar yang kita boleh ambil ikhtibat daripada filem ini. Sesuatu yang bukan heroik tapi agak susah jugalah untuk dilakukan. Tetapi jika kita semua boleh capai tahap aktualisasi diri ini, dunia kita akan bersinar lebih baik walaupun sedikit. Apa khabar semua? Selamat kembali kepada channel ini. Channel Apalah Aku Tahu Sangat. So kalau korang perasan ni bukanlah episod macam episod biasa di mana saya bercakap tentang isu dan masalah negara Saya masih lagi akan buat video-video macam tu tetapi buat masa sekarang ni saya nak berehat daripada mengkaji kegilaan di negara kita ni dan fokus lebih kepada perkara-perkara yang boleh membaiki kita dan negara kita kalau anda peminat episod-episod tersebut, jangan risau. Saya masih lagi akan buat video yang bincangkan isu dan masalah negara mungkin pada episod-episod yang akan datang. Dan jika ini adalah first time kurang menonton channel ini dan tak faham langsung apa yang saya cakapkan, dan tekanlah butang channel di bawah dan lihatlah video yang saya dah buat selama ini. Dan alalang kat sana, tekanlah butang subscribe. Apalah sangat kan, tekan butang subscribe, tak takkan tekan je. Jadi ini adalah episod pertama di dalam segmen baru channel ini yang saya panggil sebagai pop culture philosophy. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mencari ilmu untuk memperbaikikan diri dan juga untuk mengenali dunia dengan lebih baik. Tetapi masalahnya memandangkan saya dilahirkan pada tahun 80-an, saya tak suka membaca. Saya faham apa yang korang fikirkan sekarang, habis itu buku-buku banyak ni untuk apa. Walaupun saya ada sedikit sebanyak membaca, tetapi saya lebih suka menonton filem, TV dan mendengar lagu. Tetapi ini tidak bermaksud saya tidak belajar sebab terdapat banyak ilmu di dalam pop culture media kalau kita dengar, lihat dan faham dengan betul. Jadi premis uh, segmen ini ialah saya akan mengambil petikan daripada filem, TV ataupun lagu dan saya akan huraikan pengajaran yang kita boleh ambil daripada petikan tersebut. Dan untuk dramatic effect saya akan tamatkan video sebaik saja saya membuat penghuraian. Jadi mungkin ini adalah peluang terakhir untuk saya katakan kepada anda Sila tekan butang subscribe, like dan juga tinggalkan komen dan feedback di ruang di bawah. Untuk episod pertama dalam segmen ini, saya ingin mengambil petikan daripada filem Black Panther. Warning, video dan channel ini tidak mempunyai license daripada Finas. Ada banyak perkara yang kita perlu tahu sebelum kita betul-betul faham pengajaran yang cuba disampaikan oleh sin ini. Dan yang pertama sekali yang kita perlu faham ialah uh, Wakanda itu sendiri sebab walaupun filem ni lah filem superhero MCU tetapi penulisan plot cerita ni adalah lebih dekat dengan sebuah Shakespearean terjadi seperti Hamlet ataupun Macbeth dan seperti banyak Shakespearean terjadi tempat ataupun lokasi cerita tersebut adalah salah satu watak utama plot cerita ini adalah salah satu sebab kenapa saya suka filem-filem MCU walaupun dia mempunyai 22 filem untuk menggambarkan satu plot besar tetapi dalam 22 filem tersebut adalah berlainan genre Wakanda adalah sebuah negara yang berada di Central Africa dan ia juga satu-satunya tempat yang mempunyai sumber vibranium Vibranium adalah jenis besi yang jarang ditemui dan kita boleh nampak penggunaan dia untuk membuat perisai Captain America dan juga badan Ultron Vibranium juga adalah bahan mentah yang paling berharga dan paling fleksibel di dalam dunia MCU Sebelum penubahan negara Wakanda terdapat 5 uh, suku kaum yang tinggal berdekatan dan diorang akan sering kaduh dan berperang untuk menguasai semua vibranium. Tetapi mereka telah berjaya disatukan oleh Black Panther yang pertama dan sejak itu mereka hidup sebagai sebuah negara yang majmuk yang dinamakan Wakanda Dengan perubahan masa datang juga perubahan keadaan dan dari Wakanda diorang boleh nampak kuasa-kuasa besar Eropah datang ke Afrika untuk menjajah tanah dan mengambil sumber asli Sebab tu Raja Wakanda pada waktu itu mengambil keputusan untuk menyuruh kewujudan vibranium dari pengetahuan dunia luar agar mereka tidak berminat untuk datang atau menjajah Wakanda Menggunakan teknologi yang diorang dapat daripada penyelidikan yang dibuat ke atas vibranium mereka berjaya memberi gambaran bahawa Wakanda ialah sebuah negara yang penuh dengan hutan tebal dan tak ada apa-apa yang berharga untuk diambil. Dengan itu, rancangan ini berjaya menolak minat kuasa luar daripada menyerang dan menjajah Wakanda. Ini membuat Wakanda menjadi sebuah negara yang aman dan untuk teruskan keamanan tersebut, mereka menjadi sebuah negara isolationist yang tidak membenarkan orang luar masuk dan orang Wakanda juga tidak boleh keluar negara sesuka kerana mereka takut rahsia vibranium akan terbongkar sementara negara-negara lain dikeliling mereka dihancuri peperangan, kemiskinan dan wabak penyakit Wakanda berkembang maju Pendidikan sains dan teknologi dan penggunaan bahan mentah vibranium yang fleksibel menjadikan Wakanda sebuah negara yang jauh lebih maju berbanding dengan negara-negara lain di dunia Memandangkan diorang ni terpencil dari dunia luar, mereka tidak terpengaruh dengan budaya barat seperti negara-negara di dipenuhi lain. Mereka masih berpegang teguh kepada budaya dan tradisi Wakanda. Ini kita boleh lihat sepanjang filem ini, terutama sekali semasa majlis pelantikan Raja Wakanda yang tidak terpengaruh oleh ideologi, dictatorship ataupun demokrasi. Tetapi walaupun Wakanda tu sebuah negara yang kaya, maju dan aman damai, kem semua orang di Wakanda itu bersetuju dengan pendirian isolationist Wakanda. Ramai orang di negara itu percaya bahawa Wakanda perlu membuka sepadan mereka dan mengambil bahagian dalam perkembangan dunia, terutama sekali bagi membantu negara-negara Afrika dan juga kaum-kaum Afrika lain yang tertindas di seluruh dunia. Namun bukan semua orang yang berfahaman interventionist ni mempunyai kaedah pembukaan sepadan yang sama. Ini kita boleh lihat daripada perwatakan Wakabi dan Nakia. Wakabi ni berfikiran agak radikal dan dia percaya teknologi dan cara pertempuran Wakanda membuat tentera Wakanda antara tentera yang paling kuat di dunia. Maka dia cadangkan supaya Wakanda menghantar tenteranya untuk menaluki dan menjajah negara-negara Afrika lain untuk mengakhiri penderitaan rakyat-rakyat negara-negara tersebut. Basically, dia nak Wakanda buat apa yang US sedang buat dekat Timur Tengah sekarang in real life Manakala Nakia pula berfikiran bahawa Wakanda perlu berkongsi ilmu, teknologi dan sumber yang diorang ada untuk membantu negara-negara lain Walaupun kita boleh lihat pada pemulaan filem ni, dia berlawan dengan pengganas dari negara jiran Tetapi pendekatan Nakia ini lebih kepada diplomasi dan bukannya konfrontasi Onjebu ialah seorang radical interventionist dan kita diperkenalkan kepada wataknya semasa dia sedang merancang sesuatu keganasan. Kita tak diberitahu keganasan itu untuk apa, tetapi berdasarkan yang apa kita tahu, ia adalah untuk memulakan revolusi kebangkitan orang African American. Dia datang ke Amerika pada bulannya kerana dihantar oleh Wakanda untuk menjadi seorang spy. Tetapi masanya di situ di kalangan golongan African American yang ditindas oleh kerajaan mereka sendiri membuat dia rasa marah dan tak puas hati bagi kaum yang datang dari bunuhnya sendiri memandangkan dia seorang yang berfikiran radikal keganasan adalah satu-satunya cara yang dia rasa paling efektif untuk membantu golongan african American ini dia juga telah mengupah useless claw ataupun claw untuk mencuri vibranium di wakanda untuk digunakan di dalam rancangannya Perkara ini diketahui oleh Tercakar dan apabila dia diarahkan untuk pulang menghadapi pengadilan Onjubu telah dibunuh secara tak sengaja apabila dia menyerang Zuri yang telah mendaharkinya Sewaktu di Amerika Onjubu telah jatuh cinta dengan seorang wanita african american dan mempunyai seorang anak bernama Eric ataupun nama Wakandanya Unjodaka! What's up? Untuk menutup kematian Unjobu, tercakap terpaksa meninggalkan enjadakat seorang diri di Amerika. Ramai pengaji MCU termasuklah saya sendiri masih kurang pasti kenapa tercakap berbuat begitu. Ada yang berfikiran bahawa kejadian ini boleh mempersoalkan keupayaan beliau sebagai seorang raja dan mendapat tentangan daripada kalangan rakyat. Ada setengah orang yang menyatakan ini adalah untuk menutup jenayah yang dilakukan oleh Unjobu untuk menjaga nama baik keluarga diraja. Tetapi saya rasa penjelasan ini terlalu kabur dan tidak padan dengan penulisan kompleks filem Black Panther. Saya seperti ramai pengkaji MCU yang lain berpendapat tercakap memilih untuk meninggal menjedakah ialah untuk melindungi pemahaman isolationist Wakanda. Kalau orang Wakanda tahu sebab yang membawa kepada kemarikan Jobu maka ini akan memberi lebih simpati kepada pemahaman interventionist dan mendorong ramai lagi rakyat Wakanda untuk menuntut supaya Wakanda membuka sempadan negara mereka kerana walaupun Wakanda menjadi maju disebabkan isolationism mereka tetapi semangat perpaduan, kekeluargaan dan kesatuan suku kaum yang sangat penting di dalam tradisi mereka akan membuat mereka ingin keluar dan membantu Afrika di seluruh dunia untuk menjadi lebih maju Memandangkan tercakar ialah seorang isolationist yang tegar Maka dia tidak boleh benarkan perkara ini berlaku Ini membawa kita kembali kepada scene kita ini Saat ini perlu berlaku Dan scene ini kalau korang nak tahu ialah salah satu scene yang paling penting dalam The Infinity Saga Sebab ialah pada saat ini tercala benar-benar faham kesalahan Wakanda dan Raja-Raja sebelumnya bagaimana untuk mempertahankan isolationism semangat keluarga telah diketepikan dan pada saat ini juga dia membuat keputusan untuk mengubah kefahaman ini dan membuka sepandar Wakanda dan apabila ini berlaku ia membawa kepada perkongsian teknologi dengan orang luar yang membolehkan Tony Stark menggunakan nanotech yang dimajukan oleh Wakanda untuk membuat suit Iron Man nanotech dan hanya dengan suit ini dia berjaya mengalahkan Thanos Walaupun semua ini adalah ciptaan semata-mata namun kita masih lagi boleh mengambil pengajaran daripada sin ini dan pengajarannya ialah ideologi dan undang-undang ialah ciptaan manusia dan seperti semua ciptaan manusia ia penuh dengan kekurangan dan ia tidak akan boleh bertahan selama-lamanya Keadaan di zaman nenek moyang kita tidak sama dengan keadaan di zaman kita dan ia adalah tanggungjawab kita untuk mengubah atau menyingkirkan mana-mana undang-undang atau ideologi yang sudah lapuk dan tidak lagi berguna contohnya ideologi perkawaman di negara kita kalau kita kaji dengan betul kita boleh faham kenapa terdapat perpisahan antara kaum-kaum di Malaysia di zaman dulu komuniti di negara kita pada zaman dulu terpisah antara satu sama lain tetapi sekarang, memandangkan jarak antara kita sudah pun didapatkan, maka ideologi perkawaman ini tidak lagi relevan dan patut disingkirkan. Lebih-lebih lagi apabila ia bercanggah dengan sikap sopan santun, peramah, bantu-membantu -bantu yang dikait rapat dengan bangsa negara dan agama kita sejak dari dulu lagi. Dan ia pulanglah kepada kita semua untuk melihat kepada mereka yang masih lagi sekarang Percayai kepada pegangan ini dan katakan kepada mereka you are wrong. Oh, I you are wrong. Dan perubahan ini haruslah diterajui oleh golongan pemuda kerana the sense of wonder ataupun semangat ingin tahu yang berada di dalam kita boleh mendedahkan kebenaran dan kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang datang sebelum kita. Tanggungjawab perubahan sentiasa terletak di tangan orang-orang muda. Ini juga digambarkan di dalam filem ini. Apabila pada permulaan filem ini, seorang anak kecil mempersoalkan cerita bapanya. Keeping the truth of their power from the outside world. Well. "And we still hide, Baba?" "Yes." "Why?"